Mitsubishi Pajero Sport 2023 meluncur dengan platform terbaru sebagai Sport Utility Vehicle SUV.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 Kehadiran Mitsubishi Pajero Sport 2023 merupakan salah satu strategi dari produsen asal Jepang untuk kembali meningkatkan penjualan mereka di pasar ASEAN. Hal ini tentu terkait dengan menurunnya penjualan selama pandemi COVID-19 yang menghantui pasar global. Mitsubishi Pajero Sport sebagai sport utility vehicle SUV andalan pabrikan berlogo 3 berlian nampaknya akan segera mendapatkan penyegaran kembali Diperkirakan Mitsubishi Pajero Sport model terbaru meluncur tahun 2022 ini. Untuk Mitsubishi Pajero Sport 2023, memang belum dapat dipastikan seperti apa desain perubahannya. Namun sesuai informasi dari autoindustria.com, Versi terbaru dari Mitsubishi Pajero Sport akan hadir di tahun 2022 dan tentunya menjadi SUV andalan untuk Mitsubishi.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 Walau penampilan Mitsubishi Pajero Sport 2023 masih misteri, namun bocorannya telah diungkapkan Ashwani Gupta selaku Chief Operating Officer and Chief Performance Officer dari Nissan. Sebagaimana diketahui, Nissan dan Mitsubishi adalah aliansi atau tergabung dalam grup yang sama. Generasi terbaru Nissan Navara dan Mitsubishi Strada akan saling berbagi platform. Sebagai catatan, Mitsubishi Pajero Sport maupun Nissan Terra menggunakan platform dari pickup sehingga tidak menutup kemungkinan Mitsubishi Pajero Sport 2023 akan menggunakan platform terbaru. Tentunya platform terbaru yang akan digunakan oleh Mitsubishi Pajero Sport 2023 dapat menjadi daya tarik tersendiri dalam merebut hati para konsumen Terlebih untuk memenangkan persaingan di segmen Sport Utility Vehicle SUV Mitsubishi Pajero Sport 2023 akan menjadi generasi keempat selama kemunculannya SUV di pasar global yang mengusung nama Mitsubishi Montero Sport. Pajero Sport sendiri muncul di Indonesia sejak tahun 2009 yang merupakan versi dari generasi kedua. Walau sebenarnya Mitsubishi Pajero Sport Gen 1 telah hadir sejak tahun 1996. Untuk saat ini, Mitsubishi Pajero Sport yang beredar di Indonesia merupakan generasi ketiga. Versi generasi ketiga dari Mitsubishi Pajero Sport telah diperkenalkan sejak 2016 dengan tampilan lebih modern. Namun seiring perjalanan, sentuhan penyegaran kerap dilakukan pada mobil yang menjadi pesaing Toyota Fortuner ini. Secara kemampuan Mitsubishi Pajero Sport tidak perlu diragukan di dunia balap rally atau speed off-road. Tidak hanya handal digunakan pada medan rally, Mitsubishi Pajero Sport juga memberikan kenyamanan selama digunakan bersama keluarga. Taking off, find a place with a few The pain is never gonna stop if it's controlling you I know that time can heal it all, I just gotta get through Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood But then I cut myself off from the rest of the room I know that time can heal it all, if you're patient and soon Melihat kemampuan yang serba bisa membuat Mitsubishi Pajero Sport masuk dalam kendaraan SUV yang diminati. Sesuai catatan Gaikindo, penjualan Mitsubishi Pajero Sport sejak awal tahun hingga April tahun 2021 telah terjual sebanyak 4.880 unit secara wholesale opinions violently thrown across every surface it makes me nervous it's the world honestly burning that's all i'm learning hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in we got some work man Mitsubishi New Pajero Sport ditawarkan mulai dari 502,8 juta rupiah hingga 733,7 juta rupiah dengan pilihan varian New Pajero Sport GLX 4x4 MT, New Pajero Sport Exit 4x2 MT, New Pajero Sport Exit 4x2 ET, New Pajero Sport Dakar 4x2AT, New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2MT, New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2AT, dan New Pajero Sport Rockford Fosgate. Mitsubishi New Pajero Sport telah mengusung Dynamic Shield sebagai ciri khas bagian depan dari Mitsubishi. Mitsubishi Pajero Sport tersedia dalam pilihan mesin diesel berkapasitas 2477 cm3 yang dapat menghasilkan tenaga 135 PS dengan torsi 324 Nm. Mesin tersebut tersedia pada New Pajero Sport tipe GLX 4x4 dan Exit 4x2. Untuk mesin diesel VGT Mivec berkapasitas 2442 cm kubik dapat menghasilkan tenaga 181 PS dengan torsi 430 Nm. Mesin tersebut terdapat pada New Pajero sporty Pedakar 4x2, Dakar Ultimate 4x2 dan Dakar Ultimate 4x4.